ya naik loh itu okay. udah naik udah gini aja tangan ini <tiada> di sana nih singa mas hmm? singa mas apaan rike sana ini aja ini kebuk oh kena-kena <kuh> hmm berat tuh. hmm Thank <laughs> <laughs> you. Jangan api. Sedokangannya di pos kotak lewat. Minum-minum singa mas, giniin, beb, giniin terus terus terus, air suci co dah, kita dulu mencak kita dulu pakai biji ini, yang putih itu sakek di sini juga. kecil mm. uh. oh, uh. uh. turun dah lo. enggak. indah uh, ini di sini ambil dikit nah tempel a situ nah dah. bunganya masuk di telinga atau di. Uh. Uh. Ini semua segala Terima kasih.